Nah, nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya. nah itu bah, kita punya yang punya prospek yang itu oh dari dulu kita kan di kampus sekolah kan ya. di terus di sana ruangannya di takir uh, boklek komputer akhirnya itu lagi kemundur kan dari tempat yang biasa mereka kan di kampusnya uh, rata-rata berprofesi apa maksudnya merah, parkir, hijau parkir di sini, oh, nah mudah ini mudah. Itu yang biasa putri di sini, nah ini, oh, jadi, oh, ini maksudnya di sini mendekatkan ya, iya mendekatkan, ya. jadi kalau mereka yang nggak kita bawa ke kegiatan-kegiatan positifnya, ada kegiatan apa maksudnya? Ini sih rata-rata yang ini sih yang dari kotanya ya, iya. ini dari kelayan, oh, dari iya. kelayan, iya. oh, iya. kelayan, saya tuh sebenarnya yang menggagas saya serahkan tanggungannya kepada orang pun sendiri namanya Asep dia itu ST sekolahnya ini keputusan kita. Ini beliau wakil namanya ini Oh dari Kuningan. Iya. Terus dari mana? dari Barat. sih Tidak Pak Arudin Oh, Pak Arudin Nah, Selapuan Selapuan Nah, Masih Masih bisa berkomunikasi ya Ada Terus itu Dia enggak bisa Nggak bisa sama sekali ya Kita maksudnya dengan bahasa mungkin? Nama? makan Lalu Lalu N N N N A N N N N N N N ini eh eh ini kayak begini oh, iya tapi sesama ini komunikasi sudah bisa semua karena mereka ke sekolah kan? mereka ke sekolah, makanya tertumpuannya itu sarjana teknik kan dua, maksudnya, ini apa sih ya? kalau ini ya, tapi masih bisa, per suara ini rata-rata sudah berkeluarga semua ya? Kalau saya tanya apa yang menandakan dia punya apa